COVID-19 Penyakit yang telah kurang lebih dua tahun mewabah di negeri ini Sekolah sebagai mata batin pendidikan Sudah lama ditinggalkan Pelajar negeri sedang berjuang Untuk menggapai Impian di tengah pandemi Rutinitas tak terencana Seolah telah menjadi bagian Dari kesaharian kami Bangun pagi Sarapan mengikuti pembelajaran online, mengerjakan pekerjaan di rumah, dan lain sebagainya. Merupakan aktivitas yang mau tidak mau harus kami jalankan. Sekolah telah mengeluarkan edaran untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Bagi saya, hal ini merupakan awal baru yang hidup. Nama saya Sandro. Saya siswa kelas 11, Jurusan usaha perjalanan wisata di SMK Sadar Wisata. Sekolah ini merupakan sekolah impian saya. Saya ingin menjadi seorang yang bisa berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya NTT. Bagi saya, SMK Sadar Wisata adalah jembatan menuju mimpi tersebut. Saya yakin di tempat ini saya bisa berproses secara maksimal Di Ruteng, saya tinggal di Kos Keadaan ini mendorong saya untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab dengan diri sendiri Setiap hari, saya bangun pukul 5.00 Saya menyiapkan sarapan sendiri Meskipun cuaca di kota ini sangat dingin saya harus mempersiapkan diri saya sebaik mungkin saya berangkat sekolah tepat pada pukul 6.45. Saya berjalan kaki menuju sekolah. Pembelajaran tatap muka telah dimulai. Saya bisa bernafas dengan lega saat ini. Perlahan, impian yang sempat saya ragukan Mulai menemukan titik terang Pembelajaran tetap muka Seperti titik balik dalam kehidupan saya di masa pandemi ini Entah kenapa Ketika kembali menginjakkan kaki di sekolah Saya langsung teringat Dengan senyum penuh harap Bapak dan mama saat mengantar kepergian saya Pembelajaran berjalan dengan lancar saya mendapatkan kembali kesempatan untuk belajar apapun. Good morning guys, I'm happy to meet you again. What do you think about the situation right now? As we know, we're fighting with the same enemy, but I hope you never lose hope. Keep dreaming and live your life with positive vibes. I can't deny the fact that the virus takes so much thing in our life. It was too hard. For me to face the reality, we can stop the fighters easily but life goes on. So I think the only thing we can do is face it bravely, follow the protocol, and don't stop learning everything is true. Pulang sekolah, saya lanjut mengerjakan tugas. Dalam situasi seperti ini, harus ada kerjasama yang baik antara saya dan guru. Keterbatasan waktu, jaringan, dan kuota internet menuntut kami untuk menyesuaikan diri dengan cara apapun yang sekiranya membuat kami bisa menikmati proses ini. Di kelas sebelas ini, sebenarnya kami sudah dijadwalkan untuk mengikuti praktek kerja industri di beberapa kota di Indonesia. Namun, karena pandemi, kami harus membatalkannya. Di balik kejadian ini, saya tetap mensyukuri semua hal yang terjadi. Sekolah telah memberikan upaya terbaiknya. Keseharian saya saat ini sudah mulai membaik. Saya sudah melaksanakan rutinitas lagi Meskipun sifatnya terbatas, secercah harapan kembali mendekat, berharap pandemi ini akan segera berakhir. Jangan takut untuk melawannya. Tetaplah bermimpi. Raih apa yang kita inginkan. Patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di episode kehidupan selanjutnya.